Nah sahabat, ini dia penampakan sesudah disetting dan sebelum disetting guys Perbedaannya sangat jauh sekali ya guys ya Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, anime mau ngebagi tutorial yaitu Cara mempercepat HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa guys Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat, ini dia cara mempercepat HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya Nah sahabat untuk langkah pertama untuk mempercepat HP Infinix ini Langkah pertama yaitu kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu opsi pengembangnya guys Nah untuk cara mengaktifkan opsi pengembangnya kamu bisa klik anotasi kartu layar yang ada di sebelah sini ya guys ya Nah sahabat jika sudah kamu mengaktifkan opsi pengembangnya Langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan ponsel guys kita masuk ke pengaturan ponsel terlebih dahulu ya guys ya jika kamu sudah mengaktifkan opsi pengembangnya guys, kemudian kita scroll ke bawah ya guys ya kita scroll ke bawah terus sampai mentok guys, kemudian di sini ada menu sistem ya, ya kita masuk ke menu sistem. nah jika kamu sudah mengaktifkan opsi pengembangnya maka di sini ada menu tambahan guys di bawah sini ada opsi pengembang guys ya jika kamu sudah mengaktifkan opsi pengembangnya kita masuk ke menu opsi pengembang guys. Kemudian di sini kita scroll ke bawah ya guys ya. Kita scroll ke bawah guys. Kita scroll ke bawah terus terus kita cari. Ah, ini dia guys. Kita cari menu di sini ya, skala animasi jendela, skala animasi transisi, skala durasi animator guys. Nah, untuk mempercepat apa fit ini, kamu tinggal setting yang ini ya guys ya, skala animasi jendela. Segala animasi transisi, segala durasi animator. Kemudian, langkah selanjutnya kita pilih dulu di sini: segala animasi jendela, ya guys. Ya, kemudian di sini, jika kamu ingin mempercepat HP ini kamu kinerjanya, ya guys. Ya, kamu bisa matiin skala animasi jendela, guys. Kita matikan animasi skala jendela. Kemudian, langkah selanjutnya di sini ada segala animasi transisi, ya guys. Ya, kita pilih yang ini, guys. Kemudian di sini kita matikan segala animasi transisinya, guys. Kemudian langkah selanjutnya di sini ada skala durasi animator. Kita klik yang ini, guys ya. Kemudian di sini kita matikan segala durasi animator, guys. Nah, jika sudah kamu bisa melihat perbedaannya, guys. Nah, ini dia perbedaannya setelah disetting dan sebelum disetting ya, guys ya. Nah sahabat ini dia penampakan sesudah disetting dan sebelum disetting guys Perbedaannya sangat jauh sekali ya guys ya Oke guys perbedaannya sangat berbeda sekali kan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 dan subscribe Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya